Baik um. <tid> Uma <tid> <Bani gebang. tid> Sihir. Sihir. Temenin Rara Ingat pesan Uma tadi ya Kenapa sih Rara? Kamu pasti lupa baca doa sebelum tidur ya? Sama ini nih Hah? Aku nusak? Ih Sumpon so Siapa juga yang mau nyabut kamu pakai sakulidik? Oh, uh, kirain Makanya Kalau mau tidur Pertama Baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Eh, uh, uh. Alhamdulillah Sakit capek main Jadi lupa tutup jendela Nah yang kedua Udu Tapi ingat Jambor sair nya yang tertib Habis udu apa lagi Baca ayat kursi Jelanjut. Tiga surah kul Kul huwa wahat Kul auzupir opil falak Kul auzupir opil binas Masing-masing tiga kali Terus di ditopin ke tangan Terus diusapin ke muntua Sama ke badan Terus apa lagi itu aja? Keempat Tidurnya ngadup kanan Atau arah kiblat Hmm, <skranya> ih, jangan ora deh, karena udah ketahuan kalau soal yang kesana sana. Terus, terus, jangan banyak nanya, Terus doa terus langsung merem Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terus apa lagi? Ya, masa tidur duluan. Hmm.